akan menyampaikan demonstrasi konstektual modul 1.2 dengan tujuan pembelajaran khusus CGP dapat menciptakan gambaran dirinya di masa depan setelah mengikuti rangkaian program pendidikan guru penggerak nah Bapak guru hebat Kini tibalah saatnya saya merenung Apa yang akan saya lakukan Tiga tahun setelah lulus sebagai guru penggerak Setelah tiga tahun lulus guru penggerak Saya adalah guru yang menjalankan peran guru penggerak Dengan maksimal demi mewujudkan dan mendukung Profil pelajar Pancasila guru yang mendedikasikan ilmu yang telah saya dapatkan di seluruh ekosistem sekolah. Guru penggerak memiliki lima nilai-nilai dasar yang harus dipenuhi, yaitu: satu, berpihak pada murid; dua, mandiri; 3. inovatif; empat. Kolaboratif, lima, reflektif. Mari kita bahas satu persatu. Satu, berpihak pada murid. Berpihak pada murid dapat diwujudkan dengan selalu berusaha mengutamakan kepentingan murid, sehingga guru tidak hanya mengajar, namun juga menuntun dan menjadi fasilitator dalam proses pengembangan potensi dan pembentukan karakter sesuai profil uh, pelajar Pancasila membuat suasana kelas yang nyaman dan menyenangkan kemudian memanfaatkan teknologi alam sekitar dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata selanjutnya yang kedua adalah mandiri guru penggerak Hendaknya memiliki semangat dan kesadaran diri untuk terus belajar dan meningkatkan kompetensi diri. Aktif mengikuti komunitas guru. Aktif mengikuti bimbingan teknis, webinar, maupun seminar yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan lembaga lain. Yang ketiga adalah Reflektif. Guru penggerak hendaknya selalu berusaha mengevaluasi diri terhadap hal-hal yang positif maupun negatif untuk dijadikan sebagai proses perbaikan diri Keempat, kolaboratif Guru penggerak hendaknya senantiasa berusaha membangun hubungan kerja yang positif dengan semua pihak untuk dunia pendidikan yang kelima adalah inovatif Guru penggerak hendaknya senantiasa berusaha melakukan inovasi pembelajaran Sesuai tuntutan zaman dan mengembangkan kreativitas Misalnya dengan membuat video pembelajaran yang merangsang kreativitas siswa Demikian urian singkat dari saya tentang apa yang akan saya lakukan tiga tahun setelah lulus sebagai guru penggerak salam, salam, semangat dan bahagia Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh